aling ku masyur paling tapi di pangeran Makun tuh, anak aku rapatkan lali. Aku alaaki, nok aku ditekan. Lihat sunat, pokoknya kecinoko. Sunat. Nanti napi sholat dulu, rong rok aja nate, sholat nafsu uang dia nake, sholat maju mundur keinoko. Pokoknya konsol keliru tau ke asean. Berikut, aku ratau lali, tapi ditekan. Nanti kaladi, cendek cinnoko. Niku masyur, dulu, Aku loh sujud guruh, loh senang riwas ngerendok potensi yang lari guruh nih, wong kawan Tapi aku tidak rani asal. Kajian Abi, batu salat guruh, orang rokaat gundur. Ya memang ya orang rokaat. Ya soal apa timbulin-buling tentang waktu apa tidur model acar tadi. Kalau kalau kajian Abi itu kan ada potensi nafas aku man mantu. Jadi kalau kemarin-kemarin batu rokaat, kalau sekarang dua berarti nafas lo kok? Jadi sahabat beli beli diberikan, alhamdulillah Saya Alhamdulillah. menjelaskan, saya tidak patah merata, saya ingin apa? Ya, ya, ya. Saya ingin mengambil bahkan rumah sahabat yang berbedakan-berbedakan semendalai, tak tahu yang berada di janggal yang Itu masyur kan, Nabi Kuntur, sampai ila khususnya di babteram di kiri, sampai pintu. Karena nabi dengan masjid itu kan, jadi sampai pintu masjid keluar, jadi sudah di pintu keluar. Terus ada sahabat yang masihur di gelari buat tangan aneh kayak luar lali. Jadi modelannya Jangan Mungkin mau hati beri yang omong itu barang. Orang awal ini bantahan kelas geser. balik-balik, balik pengimaman terus akal ala kadir konfirmasi Mau sholat dua makanya nanti Ahakun Apa betul yang dikatakan Duli Tumar sabu gakar, bukan kesempatan sejak Rasulullah, tapi hanya rokaan dia ngomongan ya itu, Jadi iya, aku Orang tetapi tapi diketen, lalih. Nah, itu orang-orang yang lalih, Ngomongan, Ada sholat di situ Mok nambah, Jadi nabi-nabi kan karek nambah Tidak memulai mulai Ibu Nabi, ganti Nabi sholat lagi Ibu Nabi itu tadi dimakun Tuhan ta wala gitunat ta li asut ta agyu Tapi di desain, dan gawe no jadi banyak sunnah-sunnah Nabi itu justru dari perdebatan karena Nabi itu ditektir lupa, ditektir no karena kan ada tiga ikhriq diriku, alhamdulillah, aku nah, memang bisa bernobat. <laughs> Tapi orang beda disunah itu mempertega tetapi sunnah itu. Tetap itu <laughs> nah. Tapi itu tidak masalah memang kejadian itu buat nabi. Mengatai nabi niku, nggak ada memuli keluarganya, nggak ada jubel, nggak ada hubungan suami istri itu nabi itu tidak biasanya beliau mandi dulu terus tidur buat bahkan... Beliau sampai nggak tidur, apa nggak mandi, terus tidur sampai sholat subuh. Wah itu banyak sobat kalau setelah jima istrinya itu ketiduran terus sampai subuh. Nah perasaannya sobat yang namanya orang puasa sudah boleh junuh. Orang kuasa itu nggak boleh nopo. Padahal nanti setelah dia junub terus ngangkai subuh, berarti subuh dalam keadaan junub. Padahal sudah mulai setar huap, puasa akhirnya banyak yang menanyakan ke Rasulullah sama lewat Maimunah, lewat Aisyah jawabnya Maimunah, sungguh Rasulullah pernah melakukan itu dan beliau sehari setelah Bilal datang juga, ya beliau mandi terus itu dan setelah itu beliau meneruskan puasa meneruskan apa? berikan Nabi puasa dalam keadaan apa? junub. terus si yang soal pertanyaan lagi lewat orang, ya dia Rasulullah punya hukum khusus, sehingga itu udah apa-apa wah teruslah itu sampai dengar Rasulullah, Rasulullah marah-marah aku sih setiap ana nabi pengen gara aku sih dah <laughs> <laughs> aku dari si, nabi no. oh, malah no. ada <laughs> nah, nah, nah, di orang berwong orang berwong jadi habis paling buat ana mutawa diakon nih, wong, jika ijazah ada khusus, berarti Orang itu dikonfirmasi orang, ya, Tapi, wong wong? orang gak tapi, itu ngomong ngomong, terus kedua, tinggi dua lainnya,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 jadi kalau Allah itu memang kemudian untuk kelompok itu Ada orang yang menunjukkan bahwa dia tawadu, dia kopang terus tetap nangis. gak yakin Pangeran nangis pada tempat. kebetulan kita pulau gini, gini, gini, gini, gini, guru-guru gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, gini, ini pinter jadi kalau aku nyepuk terus pinter tidak mau gue itu bapak bapak jadi sini yang nganti mereka pun terakhir ya ngomong-ngomong ada yang malah rawan gue yang baik-baik saja mati, buka kok di rumah sakit sekarang di rumah sakit itu gue aku jelas mati aku mati sih, aku juga ngomong-ngomong mau ngomong-ngomong, ngomong-ngomong ngomong pas banget di rumah tapi gitu ya tempat ya, jadi sekarang gini saja, misalnya ada seorang kiai atau raja atau presiden, tuh, yang terkenal baik. Nah, aku yang bertamu mesti ditanggoni seperti di itu. Terus karena kamu orang sopan, mama. Tapi kan kamu meskin aku. Mungkin aku kurang sopan, gua kurang layak, jadi si, orang mesti Itu tetap semi seudon, semi dokenin kalaupun iki pernah rata wae nang neurotisina populer tapi kebetulan saya itu tidak punya tanah tuh, kenapa kamu guyur Ali dari Siti Ali? Ah, saya guyur rokaji dari gak jadi dari niru guyuni. Pengiran, kau kawulan itu belum nopo. Jadi mulai baca ngaji ini, tapi punya dia kepanah, guyu gua minta ke bumi, dan ya, oke, oke, oke, oke, oke, oke, oke, ana ateh desa kaya yakin mesti itu. jaminan Aku yakin mesti mata penyakit kronis pun penyakit Ya campur-campur komplikasi. Jauh sang kiai kasus Antara ini istighfar dulu, soal gue khawatir jatuh kan, tuh? Iya, betul. Iya, ini ada di hidup, di rumah situ, gede kasus, misalnya. Antara ini nangisi nanti nih jatuh, gak mesti jatuh, guritis. Gak mesti jatuh ya, Pak, jangan itu. Kalau ngomong ke Haji, racik tuh. Nangisi racik tuh ke tuh ke waktu, nangisi insiden besar kenal HP ke Haji. Gue Iya, enak. Tidak ada fitur. Uber, air mata gua ajar